sebur yes, Ini proses pembuatannya, Bu ya? ya? Ini proses pembuatannya. Berapa-berapa tahun, Bu, Kurang lebih 3 tahun. 3 tahunan ya? Guys. Ayam 5.000, ayam 5.000. Hmm, yang yang yang mix, mix 8.000 ya iya. oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys berjumpa kembali di channel youtube sama putra ya oke, okay, sahabat kuliner salam munyah, munyah, munyah, mantap oke, okay, jadi guys, di kesempatan video kali ini ya, saat ini saya berada di kota Bangko guys, itu di belakang saya inilah Tugu pedang ya ini adalah salah satu ikon uh, Kota Bangko, Merangin Bangku guys. Jadi uh, seperti biasa ya, kita akan mengunyah atau mencicipi salah satu kuliner yang ada di pinggiran jalan tugu ini ya, di pinggir jalan ya. Uh, tempatnya ada di uh, seberang tugu Pedang Kota Bangko. Gimana keseruannya? Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ayo kita ke penjualnya, guys. Oke, okay, jadi guys, uh, saat ini saya berada di uh, Kota Bangko ya. Uh, tepatnya ada di Kabupaten Merangin, uh, Provinsi Jambi Dan ini ada salah satu pedagang uh, street food ya Ini tepatnya ada di, di Di Nah ini Ini salah satu icon Salah satu icon kota Bangko ya nah, Ini Tugu Pedang guys Oke okay. Kota Bangko mempunyai ciri khas ini ya Ini banyak Kalau sore ini banyak pedagang guys Nah itu Di kiri kanan ada pedagang jadi kita akan mencicipi ini, hot pan guys. Oke, kita samperin Ibu ya. assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Izin bikin konten ya. Oke. Okay. Okay, ini jualan apa ini, Bu? Hot pan Hot pan ya? Iya. Uh, dengan Ibu siapa, Maaf? Ria. Ibu Ria ya? Oke. Okay. Ibu udah udah lama jualan ini, Bu? Nah, lumayan. Udah lama ya? Oke. Okay. Ibu asli asli merangin sini? Orang asal Oh, Padang berarti ya? Uh -oh, Oke, okay. nah ini hot pangsit, guys. bu. hai, hai, hai, Proses hai, hai, hai, hai, hai, bu hai, hai, Kurang lebih tiga tahun Tiga tahunan ya Ini ada berapa varian menu bu? Ada dua bang uh, Dua ya? Apa aja bu? Ayam sama sosis Ayam, ayam sama sosis kue. ya? Okay. itu kalau yang ayam berapa? Anggaran berapa tuh? ribu ya? Ayam Ayam 5000 hmm, Yang Kalau dimix, oh, yang mix mix 8000 ribu ya? ya. Itu bedanya apa yang itu, Bu? Bedanya double isi. Oh, double ya. Oke. Okay. Si, guys. Jadi di kiri kanan ini. Okay. Oh, berarti makannya sama taus itu, Bu ya? Iya. Yeah. Okay. Okay. Sama bubur santan sama lado. Oke. Okay, uh. Ini bukanya dari jam berapa, Bu? Dari jam 4. Dari jam 4 sore ya. Sampai Sampai jam 11 malam ya okay. Itu ada liburnya enggak, Bu, apa hari-hari biasa itu Libur Kalau udah capek Tapi libur Oke, okay, siap <laughs> <laughs> Jadi buka tiap hari ya Insya Allah, Allah oke okay. okay, jadi buat teman-teman ya Yang mungkin lagi uh, Cuma, Main di kota Bangkok Khususnya Kabupaten Merangin Silakan Ini ya uh, Cicipin cuman? hot pangsit ya Yang ada di Ini di cuman? Di Bawah itu, apa namanya? Bundaran Tugu Pedang Oke oh. Oke okay. okay deh Bu, saya pesan yang Mix deh Oke, okay. okay. buatin Bu ya Oke, okay. siap ada di kota Bangko ya, e, tepatnya ada di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Guys. Ini saya berada di suatu e, kayak apa ya, tempat tongkrongan ya. Ini salah satu di saya, salah satu ikon kota Bangko guys. E, Kalau nggak salah sih namanya Tugu Pedang ya. Jadi di setiap sore e, di Tugu Pedang ini banyak guys pedagang pedagang e, pinggir jalan. Di ramai guys, kayak apa ya tamanan gitu. Jadi di Tuku pedang ini kan ada di pasti tengah-tengah kota gitu kan. Itu ada sekelilingnya dia ada banyak pedagang gitu. Jadi saya akan mencicipi salah satu kuliner uh, yang ada di Kabupaten Merangin. tempatnya ada di Kota Pupanggung Ini adalah salah satu pet uh, pangsit guys. Gitu. ini sebetulnya kayak gini. Pet pangsit guys. ini Dan kita dapat yang dia. Uh, apa namanya? Saus. Bitalah, kita akan cicipin. kita akan mengunyah Kita akan cicipin. Nah, ini ditaburin, uh, kumpul, ya, saya pesan tadi yang menu yang ini ya, yang mic ya. mie itu perpaduan antara sosis dan ayam, jadi kan ada double. bisa dilihat. Ya. Ah, ini. ini ada tampak ada, ada itu ya. Uh, ini ada sosis dan ayam guys. ini harganya kalau yang sosis 5000 ribu dan untuk yang ayam 5000 ribu. dan untuk perpaduan guys antara ayam dan sosis ini delapan ribu ya ini banyak. Dan kita lagi ya sih. terus Soal kreupnya dan kulitnya ini mantap, guys. dan Dan bumbunya ini bumbu kayak balado sih. Kita nah, coba lagi. Ajar lagi guys Ini tulen panas Pedas Dan gurih Kita coba lagi Oke okay guys jadi mungkin Konten kali ini ini dulu ya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan nantikan video selanjutnya Oke okay, kita akan bayar Oke okay, bu. bu Makasih banyak Mantap Budi rekomendasi lah, oke, okay. mantap jiwa, uh, berapa tadi Bu dengan saya Bu? 8 ribu, Pak 8 ribu ya Ini Bu Sesuai selera, Bang Iya, mantap, sesuai selera nah, Ini guys, Jadi buat teman-teman ya, yang mungkin penasaran, silahkan aja Kunjungin, ya, watch pancit. Ibu, siapa tadi? Ibu Ria Ibu Ria Ini bukanya setiap hari ya, Bu ya? Setiap Ibu. sore ya? Jam sore. Dari jam berapa, Bu? Jam 4 Dari jam 4 sore, sore guys jam 11 sampai jam 11 malam oke jadi guys, uh, mungkin cukup ini dulu ya konten kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe uh, nantikan video-video selanjutnya thank you guys